Bayi itu memukul wajahnya Dia tersenyum Bayi itu mengencinginya Dia tertawa Kenapa? Karena bayi tidak berdosa Bayi bukan Tuhan Bayi hanyalah hamba Allah Belum ada dosa pada dirinya Semua yang dilakukan bayi itu indah Kenapa? Karena orang tua sudah jatuh cinta kepada bayi Bagaimana ketika Qais yang jatuh cinta kepada Laila. Bersemayam cinta itu di dalam hatinya. Maka semua pada diri Laila dia lihat indah. Syair-syair itu selalu dijadikan ulama sebagai dalil pembuktian bahwa kalau cinta manusia begitu indah, apalagi cinta Allah yang menciptakan manusia. Orang yang...